Panas-panas aku mau jalan-jalan pakai topi. Kita ya? Ini jalannya kemana sih? Nah, jalan -jalan. Kemana? Nggak Ngejatnya gimana, Dek? Nge gimana, Gantian Lihat depan Nah Tuh, ada mbak habis ngaret nggih heh mbah Tuh, ya, ya, mati. Ayah. Ayah. Ayah. Bukan, panas nanti hitam ini udah hebat yuk tapi ini mengirit Ini berarti ini gimana ya? ya. Oke, okay. ayo semangat. Ini. mengir dulu mengir mengir dulu mengir ah iya ya yep nggak jadi pakai topi tamam. lah Yuk, ada pasukan ayam ayo kejar Bang <laughs> Wow wah ada banyak kucing guys banyak mm -hmm. kucing really kucing kucingnya siapa Tuh <coughs> Halo Bah lum bah gitu Adam <laughs> Bah lagi ngapain itu Hei <laughs> Ditanya jalan -jalan. biar estet ayo. <laughs> ayo, biar ba, ngapain, pa, gak denger, nggak denger, mbak denger, biar denger, biar denger, mbak denger, biar denger, biar denger, biar denger, biar biar yang kencang di situ yang kencang dikenjot aja yang kencang enggak apa-apa yang apa -apa. Ya, enggak loh, pelas susah mau dipindah suruh dikenjot ta iya sampan lus kenjot sana Oh ya susah di situ, coba ya, kerja coba, itu ya susah, berat bok, gantian ngayu gaya. Hey, hey, hey. capek aku waktunya pulang ya. Eh capek aku. Ya beli roti dulu guys. Udah capek yuk pulang yuk. Wah dah rintang ya. Injot yang kuat. <tuk> <tuk> <tuk> oh, stop, ada bambi, oh, ada bambi, ya, hehehe punya Tuh, Mbak. Tuh dalam itu. Dalam, Mbak, itu. Dalam, Mbak. Dalam, Mbak. ada di rumah ayo ibu <ayo>, dulu <laughs> makasih mbak gitu uh. yuk balapan yuk <laughs> ayo yuk Ya ayo cepat sampai rumah dulu. Oh, ayo <laughs> digenjot nanti capek kayak gitu. Iya ya Ini ayah dorong. Eh. makan burung ya. Udah kemarin. Ini kita pulang. Kita minum dulu. bus mana Yo no Tuh. ini satu. He. I nih aku kan tuh aku coba tenez lihat. Loh, lihat nih. Tuh, lihat deh aku ah. Belum Kenapa boleh? I got a ya guys, aku mau minum dulu udah ya teman-teman dulu ya teman-teman aku udah capek sampai ketemu nah. di video berikutnya, bye jangan lupa like dan jangan... komen dadah, suka